Halo teman jumpa lagi ya sekarang saya akan bagikan video tentang bagaimana cara mendaftar es pinjam ya untuk yang Shopee letter sudah saya upload ya Oke langsung aja kita klik Shopee-nya. Seperti biasa kita ke saya, kemudian kita bisa ke bawah, scroll ke bawah untuk melihat es pinjamnya. Nah, di sini kita langsung klik es pinjam. di sini dapatkan hingga 9 juta. Aktifkan sekarang. Keuntungannya yaitu aktivasi dalam waktu cepat dapatkan masa cicilan hingga 12 bulan, bunga per bulan mulai dari 2,95%. Oke, cara kerja SP pinjamnya yaitu 1 aktivasi akunmu, kemudian ajukan pinjaman dan yang ketiga, bayar dengan cicilan. Oke, langsung saja kita klik aktifkan. Nah, ini kode OTP yang dikirim ke WhatsApp ya. Kita oke okay saja, kemudian masukkan kode yang dikirim di WhatsApp ya, dari Shopee, dan kita lanjutkan nah karena saya sudah mendaftar SP Later, data sudah terkonfirmasi ya ini, ini nama ibu kandung gaji tingkat pendidikan instansi pekerjaan dan Emergensi kontak satu Emergensi kontak dua kalian isi ya kemudian klik lanjut Nah sekarang verifikasi wajah kita Uh, harus jelas ya, kameranya. Pastikan wajahmu dapat terlihat jelas. Kita klik verifikasi wajahnya ya, kita klik mulai. silakan arahkan wajahmu ke dalam bingkai. Oke sudah. Silakan menoleh. Oke mengupload 100%. Verifikasi sedang diproses. Oke. Ya kita lanjutkan ya. Sambil menunggu. Pastikan semua foto itu yang jelas ya, tidak buram. selamat. Kamu telah berhasil mengaktifkan es pinjam. Kamu mendapatkan juta lima ratus batas kredit. Ajukan pinjaman pertamamu sekarang. Oke, kita coba ajukan ya. Nah, di sini tersedia mulai dari 200 hingga 7.500 ya. Nah, untuk 500.000 2 bulan itu bunga Ad, biaya adminnya 1%. Nah, kita coba yang 7.500 ya. Untuk 2 bulan biaya adminnya 1% tetap sama. 12 bulan juga sama 12 bulan persen dan di sini jumlah bunga per bulannya itu 5% per bulan. Itu biasanya setiap akun akan beda-beda ya untuk bunganya. Kita klik yang dua bulan ya. dua bulan tetap sama. 3 bulan juga sama 6 bulan sama 12 bulan juga sama ya bunganya 5% per bulan dan biaya adminnya 1% dari jumlah yang diajukan ya untuk pencairan dananya itu sangat cepat ya paling cepat itu sekitar 10 menit sampai 30 menit ya dan maksimal dua hari kerja untuk rekening itu harus sama dengan nama KTP yang kalian ajukan ya supaya pencairannya lebih cepat Oke kita bisa langsung pilih rekening bank kamu nah di sini saya sudah ada kalau kalian belum ada kalian bisa tambahkan rekening bank ya sekian video tentang es pinjam terima kasih semoga bermanfaat